Bye. <laughs>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 kabar pertama persahabat yang kita lihat ada sebuah unggahan spesial dari akun Mario Ciccati Persahabat yang mengunggah sebuah postingan momen bersama Leslie Bilar dan Master Rudy Salih. Wow, ini luar biasa banget persahabat yang adalah kesayangan kita Selalu dikelilingi oleh orang-orang hebat dan orang-orang baik tentunya Mudah-mudahan lancar sukses dan selalu berbahagia untuk Lesti, Rizky Bilar. Ada kalimat kelson juga yang dituliskan di postingan tersebut. Thank you for coming. My group bless you with a healthy baby. At Lesti Gejora, L. Rizky Bilar. Masya banyaknya banyak persahabat. kepada ya, Allah. Mudah-mudahan saja doa. Yang tulus selalu diberikan dari orang-orang baik yang selalu mensupport idola kesayangan kita. Banyak tanggapan, banyak komentar yang dibanjiri di postingan tersebut dari para fans sejati. Yakni dari akun yanisuryani.js62. Masya Allah. Amin. Makasih save doanya untuk idola kesayangan kami Leslar. Masya Allah banyak persahabat ya. Mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan tetap kompak dan tetap solid selalu menjadi fans sejati Lesti dan Rizky Billar. kabar berikutnya, perhatikan juga persahabatan unggah spesial, yang mana ini ada unggahan dari Kak Haikal persahabat ya, yang meri unggahan dari Kak Rizky Bilar dan di dalam sekejora, ini ucapan happy wedding dari kakak Bilar langsung untuk Haikal. Allah Di sini kita lihat sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Kak Haikal. Terima doa dan ucapannya Rizky Bilar dan Lesti kejora masya Allah banget persahabatnya mudah-mudahan. Kehilangan juga ini menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah dan selalu menjadi rumah tangga yang berbahagia. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya. Kita keuangan Bang Ariel, abad, ya resmi juga diinfokan dari Bang Ariel bahwa malam hari ini, hari Rabu, 1 Desember 2021 pukul 20 kalsang waktu Indonesia Barat akan live acara Ida Indonesian Dandut World 2021 di Indonesia dan Leslie Rizky Bilar. Ini akan menjadi bintang tamu di acara tersebut. Wow, masya Allah, makin gak sabar! Jangan ketinggalan, jangan sampai terlewat. Saksikan catat jamnya persahabatnya malam hari ini, jam 8 malam di Indosiar akan hadir idola kesayangan kita, couple bester fenomenal. Wah, wow, luar biasa persahabatnya, pasti kekiutan, keromantisan akan disuguhkan langsung oleh Dedek Olesi dan Kakak Rizky Bilar. Janganlah berlupa persahabat yang siapkan cemilan kalian untuk menemani santai Sambil melihat keuan kekiutan dari Leslar Dan selanjutnya juga persahabat yang perhatikan di unggahan berikut ini Alhamdulillah persahabat yang belum mulai acara saja Untuk di Kejora dan Rizky Bilar di Ajang Ida Ini sudah masuk trending di Twitter Wow, Masya Allah banget persahabat ya Hashtag Lesti Ida 2021 dan Hashtag Leslar Ini sudah trending di Twitter Belum saja mulai acara Kekompakan fans sejati sudah terlihat Persahabatan dukungan selalu banyak Dari orang-orang yang sangat tulus mencintai Idolah kesayangan kita Di Twitter ini persahabatnya diunggah oleh akun Sahabat Toyin Yang mengunggah sebuah postingan Dari Putri.Lenca mengatakan Wah udah masuk jajaran trending Twitter guys Hashtag Leslar Ida 2021 Yuk yang ini juga capek Yusul Hashtag Lesli Ida 2021 Hashtag Leslar Ini menjadi trending di Twitter Pada sahabatnya sebelum Memulai acara tentu Kekompakan sudah terlihat Dari Leslar Lover Seluruh dunia ada sebagian kalimat caption juga yang dituliskan di postingan tersebut. Wah, udah masuk populer aja nih hashtagnya. Yuk, kita ramein lagi ya, burung birunya semangat. Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid selalu mendukung yang terbaik untuk lagi sayangan kita. Dalam postingan tersebut juga banyak tanggapan komentar, banyak respon dari para fans sejati. Salah satunya. Dari akun Aselo Lian Skurjus mengatakan, Guys, kalau bisa dipertahankan ya sampai acaranya selesai. Bismillah semangat yang lagi pada di Twitter. Jangan lupa, tetap voting ya, soalnya masih ada waktu. Masih ada waktu untuk voting bersahabat ya, sampai jam 3 sore nanti. Kita wajib dukung yang terbaik untuk karya-karya idola kita. Dan mudah-mudahan malam ini, Lesti Kejora bisa memborong piala penghargaan. Kekabar berikutnya juga perhatikan ini langsung resmi dari DDLSI Kejora mengingatkan Malam puncak hari Rabu 1 Desember 2021 live pukul 20.00 WIB di Indosiar Idola kesayangan akan tampil sebagai bintang tamu bersama suami tercintanya akan memberikan penampilan yang sangat spektakuler dan luar biasa di panggung Indosiar ke kabar berikutnya ada sebuah ungan spesial juga dari persahabatnya ini cute banget saat Lesti Risti bilar berkunjung ke Mas Rudy Salim persahabatnya dan melakukan syuting ini luar biasa cute tatapan keduanya mempunyai arti yang sangat luar biasa persahabatnya apalagi melihat senyum mereka Bikin gemes, bikin bahagia banyak persahabat ya Dan selalu bikin baper Mudah-mudahan sehat dan selalu bahagia Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan sukses terus persahabat ya Semua project Leslar bersama Mas Rizalim Salim Tetap doakan Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran Dan kemudahan Berikutnya kita lihat juga Ada sebuah postingan info dari langit musik Bahwa hari Senin tanggal 6 Desember Acara Malam Puncak IMA Indonesian Music World 2021 By Lagit like Musik Persahabat ya ini juga Kita doakan mudah-mudahan tidak lasti bisa membawa Piala penghargaan Pasti persahabat ya Sudah Tentunya dipastikan juga idola kesayangan kita akan mendapatkan piala penghargaan karena kekompakan dari fans sejati sudah terbukti bahwa lesi Kejora mampu di urutan pertama dan selalu bisa bertahan sampai akhir. ya mudah-mudahan kekompakan ini terjalin baik dan selalu salih. Pasabatnya tak henti-hentinya selalu mendoakan, selalu mendukung, selalu mensupport karya-karya terbaik idola kita. Selanjutnya juga persahabat perhatikan Yang mana di ajang IMA Ini langsung dari Petinggi Langit Musik Pak Didi Suherman menyampaikan dalam sebuah kalimat komentar Dijamin fair dan transparan alias stream sebanyak-banyaknya lagu nominasinya di langit musik Untuk menambah voting point Masih ada 10 hari semua nominasi punya peluang jika fansnya terus vote Semangat ya semangat Wow ini komentar 10 hari sebelum voting berakhir persahabat ya Dan kita dikasih info bahagia karena di IMA, Indonesian Music World 2021 itu dijamin fair dan transparan. Mudah-mudahan saja, persahabat, ya bismillah, idola kesenian kita bisa mendapatkan penghargaan yang tentu membuat kita semakin bangga dan semakin bahagia. Dan gambar berikutnya juga, persahabat, perhatikan. Di sini sebuah unga spesial dari akun Leslar saja Ini kalimat yang luar biasa, postingan foto dedek dan kakak Bilar Beginilah hidup bersahabat ya, untuk digibahin itu tidak perlu melakukan kesalahan Cukup dengan dikenal, maka akan disorot segala kelakuan oleh orang-orang yang tidak punya kerjaan Tapi meski begitu jangan sedih, Allah maha tahu apa yang hambanya perbuatan Leslar loh makin dihina makin sabar Makanya Allah makin ngasih rezeki sehat, harta, dan kebahagiaan yang berlimpah Ini salah satu contoh memang benar banget bersahabat ya Semakin dihina, semakin tentunya disudutkan Inilah kita semakin sabar Dan semakin Allah memberikan rezeki sehat, harta yang berlimpah Masya Allah kita harus meniru, mencontoh idola kesayangan kita yang selalu sabar Dalam menghadapi segala ujian dan cobaan persahabatnya Ada sebuah kalimat yang luar biasa dituliskan juga di postingan tersebut Ternyata level kenal Mengenal dan dikenal itu sudah lumayan jauh Tapi media sosial sekarang cukup tahu akunnya Maka akan merasa mengenal orangnya sehingga akan merasa tahu bagaimana hidupnya Lucunya hidup ini persahabat ya Masya Allah Memang, Leslar adalah anak yang sangat luar biasa. Anak yang selalu menjadi contoh banyak orang, masya Allah, mudah-mudahan selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk semua banyak orang. Amin, ya 'Alamin, dan selanjutnya kita lihat juga persahabatnya di sini. Ada sebuah ungkapan spesial. Ini adalah Jorah, ini mengunggah sebuah postingan foto cute banget ya, di igas pribadi miliknya, Masya Allah. Makin hari, makin gemes, makin bahagia banget nih melihat di kita, bumil cantik. Mudah-mudahan persalinannya nanti diberi kelancaran kemudahan. Makin gak sabar aja melihat baby Ella, lahir ya, rupanya sahabatnya. Aduh, pastinya ganteng, cantik. Pasti keren banget, tentu, Masya Allah. Dan postingan tersebut pula ini diunggah kembali oleh akun Senal Putih Anuskarbil. Ada kalimat keausan yang dituliskan di postingan tersebut: "Masya Allah, D, kenapa makin imus sih ini? Bundanya baby, el masya Allah, kenapa kalah banyak persahabat ya? Tetap doakan yang terbaik untuk idola kita." Dan selanjutnya, ini ada kabar yang mengejutkan juga nih, persahabat ya, untuk warga Konoha. Perhatikan yang diunggah oleh akun Lesnar Reader Lovers Ini mengunggah sebuah postingan video Permintaan maaf kembali Dilakukan oleh netizen haters yang selalu menggunjing Menyudutkan menfitnah apalagi mendoakan yang tidak baik Persahabatnya dari akun Gracilat Jois Ini mendoakan BBL tidak baik persahabatnya Perhatikan di kalimat komentar dia Bodoh amat bayinya mati dalam kandungan juga Bodoh amat katai persahabatnya Ini membuat kita semua merasa Tentu disudutkan di fitnah juga persahabat ya Ini salah satu komentar yang tidak baik Akhirnya orang tersebut juga meminta maaf Ini salah satu contoh yang tidak patut dicontoh persahabat ya Dan kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Wali Waalaikumsalam Gerasnya Anggis garcian selain kali hati-hati dijaga jari jemari lo Tapi kan komentar lo itu udah ketelaluan, dah fatal Lo bisa diproses secara hukum Dan gua saranin sama lo sebelum bikin video Makan dulu biar ada suaranya Komentar maaf bisik-bisik seperti orang yang gak makan satu bulan waktu komentar, head speech Lo banget Bahasa sahabat ya gilir, minta maaf seperti kerupuk melampam Warning dijaga jari jemari lo ini peringatan keras persahabat ya Giliran menulis sebuah kalimat komentar yang tidak baik Semangatnya minta ampun Dan giliran minta maaf memang Ini seperti bisik-bisik suara yang tidak kedengaran persahabat ya Ini wajib di tentunya proses kita viralkan persahabat ya Mudah-mudahan idola kesayangan kita Tentunya les kejar riski bila bertindak Karena Komentar-komentar begini ini selalu menyakitkan hati fansnya. Ya, Pas semoga tentu ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Juga harus berhati-hati dalam bersosial media. Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para fans, yakni dari akun Instagram. It's that Love lovers, "Mengatakan Tumben Gak pakai Masker Ya," katanya tuh. <laughs> Berikut juga komentar lain diberikan dari akun Instagram puluh 9072 Mengatakan, please ini anak siapa Tolong jangan dibiarkan main sosmed Tanpa pengawasan masih bocil Komenannya udah jahat Begitu gimana tergedenya Itu persahabatnya Banyak komentar yang tentu Membuat kita semakin adem juga persahabatnya Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga Selalu bisa menjaga Jari jemari kita Untuk tidak